Alternatif Halan, Real Madrid datangkan Son Heung-min di Januari 2023. Encelotti kabarnya ingin bawa Son Heung-min ke Real Madrid pada Januari 2023. Penampilan penyerang asal Korea Selatan tersebut bersama Tottenham Hotspur membuat kagum sang pelatih Los Blancos julukan Real Madrid. Son Heung-min telah menjadi andalan Tottenham Hotspur sejak bergabung pada 2015 silam. Pada musim lalu, pemain berusia 30 tahun itu bahkan menjadi top skor Liga Inggris 2021-2022. Dengan catatan 23 gol, Meski harus berbagi dengan Mohamed Salah dari Liverpool. Melansir dari ESPN, selasa 25 Oktober 2022, pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti dikabarkan diam-diam memantau performa Son Heung-min. Pelatih asal Italia itu pun ingin mendatangkan Son Heung-min pada Januari ataupun bursa transfer musim panas 2023 mendatang.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 Sejumlah klub Premier League seperti Manchester City, Manchester United, Chelsea, dan Liverpool nampaknya bakal patah hati dalam upaya transfer Jude Bellingham. Sang gelandang dilaporkan hanya mau pindah ke Real Madrid di tahun 2023 nanti. Dua musim terakhir, Bellingham membuat para penggemar sepak bola Eropa terpana. Sang gelandang tampil dengan sangat ciamik bersama Borussia Dortmund. Bellingham sendiri diakini akan cabut dari Dortmund pada tahun 2023 nanti. Alhasil, pemain timnas Inggris itu banjir peminat terutama dari klub-klub top IPL. Dilansir Sky Sports, klub-klub IPL itu dilaporkan bakal gigi jari karena Bellingham hanya mau pindah ke Real Madrid. Menurut laporan tersebut, Bellingham sejak awal sudah memantapkan hati untuk pindah ke Real Madrid. Sang gelandang sudah lama tertarik pindah ke Bernabeu, ia menilai Madrid adalah klub terbaik di dunia saat ini. Jadi, Bellingham ingin menjadi bagian dari kesuksesan Real Madrid, sehingga ia mantap ingin pindah ke Bernabeu di tahun 2023. Menurut laporan yang sama, baik MU, Man City, Liverpool, dan Chelsea masih berpeluang untuk mendapatkan jasa Bellingham. Sang gelandang dibanderol sekitar 130 juta pams oleh Dortmund di tahun 2023 nanti. Sementara Real Madrid menilai harga itu kemahalan. Alhasil, jika Madrid tidak bisa mencapai kata sepakat dengan Dortmund, maka klub-klub Inggris itu berpeluang untuk mengamankan jasa sang gelandang. Real Madrid berusaha bujuk Toni Kroos agar tak pensiun Los Blancos mengawali musim ini dengan performa yang hampir sempurna, meskipun kehilangan para pemain kunci seperti Karim Benzema dan Thibaut Courtois dalam beberapa pekan. Toni Kroos telah menjadi salah satu alasan performa gemilang Real Madrid pada musim ini, terlepas dari usianya yang sudah 32 tahun. Namun, kontrak Kroos akan segera berakhir di musim panas mendatang dan ada indikasi bahwa dia mempertimbangkan untuk pensiun. Pensiun? Saya kira 2023 akan menjadi tahun yang sangat cocok bagi saya untuk pensiun. Saya akan berusia 33 tahun pada saat itu tiba. Saya akan memutuskan apakah akan memperpanjang kontrak untuk semusim atau tidak, itu masih terbuka. Namun saya yakin bahwa saya akan pensiun di Real Madrid, kata Kroos dalam sebuah wawancara bersama media asal Jerman, Sportville pada 2021 silam. Menurut Marka, Madrid mempunyai rencana untuk mempertahankan sang pemain timnas Jerman bertahan di Santiago Bernabeu. Presiden Florentino Perez menyampaikan kepada Kroos bahwa jika dia ingin bernegosiasi, maka pintunya akan terbuka. Selain itu, Carlo R. Solotti menjadi faktor besar Kroos berbahagia di Bernabeu. Pelatih asal Italia tersebut telah mengembalikan sang gelandang kepada performa terbaiknya semenjak dia kembali ke Madrid pada musim panas 2021 lalu.